memanfaat niku ilmu sing iso menggak singdui ilmu niku untuk tidak bermaksiat kanggonan ilmu tumbuh khosyah peti dumateng Allah inama yaksalloha min ibadihil ulama aku mesti neng iso marang Allah niku namung para ulama peserta wong sing ilmu termasuk ilmu sing menyadarkan orangnya untuk tidak ridho terhadap keinginan-keinginan nafsunya Uang ngelak, like, Ridho Ridho itu gini tau Ridho itu gak tau protes Ridho itu gak tau Gak tau protes Kayak mbah ngadepi putu ini gak tau protes Ini mbah ngadepi putu ini kan Seputu ini lah apa lah gak diprotes sampai mecah nopi ring barang lagak disenaini Hai bergobanya ngebahwi Ridho terhadap oh, enak uang kok Ridho terhadap nafsunya maka ilmunya tidak manfaat <tuh> kayak ngebahwi ngadepi putuhnya ngelmu Mbah jadi goblok Hai baiklah bahagia lewis ngadepi putuh jadi budu nek <tuh> nah ngga, itu ini mbak angkang mbak angkang Mbah itu angkang itu mbak ibu itu ngga, balan, halan mbak halan mbak itu jarang ne. ini mergong mbak itu rido dia ngomong mbak halan ngga malah dilem eh, ibu e, tukunya tiba-tukang balapan ngga, ngga menarik seseorang itu ridho terhadap nafsunya maka ilmu itu enggak punya kemampuan untuk mengekang diri orang itu dan ingenting zaman ngerti lagi like, lampu merah ngerti maknanya enggak oleh liwat betul -betul. tapi pilih like, sampeyan ridho terhadap nafsu dikeseh nafsunya bikin salah kesusu liwat terus kue ridha, kain dukong ya, ngerti tak? nafsuni muni ini liwat aja lah, kesungan lah merah, rambut merah, rambut hijau 14 kau kue kak muni, ya ngeridha kok gak tau protes, ya wis gak apa-apa, liwat berarti nari kau menguwi nuruti nafsuni ngilmune singarani ojo liwat, ini gak fungsi jadi ilmu manfaat itu salah satunya adalah ilmu yang digunakan oleh orang yang ngerti itu untuk mencegah dirinya melakukan mencegah nafsunya melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan wa -aturan. Ta'ala nah, sing paling niku ilmu manfaat niku ilmu manfaat yang paling ndek kuwi mengekang diri untuk tidak maksiat niku ilmu manfaat niku ilmu yang menyadarkan seseorang untuk selalu sadar akan adanya Allah Selalu ini ngegeleku selama, sing dure mendeh nafsu, ilmu sing manfaatiku, uang sing ketundungannya ilmu, niku selalu melakukan yang terbaik, tidak pernah ngisore terbaik, ngisore terbaik ya orang. Diksi yang pokoknya nila, TV karo mau copor anak apa yang tidak. Menengahnya. Nah iya, akhirnya sampeyan Aku rasakan di luar TV lah Tak mau cokor anaknya nah, Padahal jangan di luar TV yo lah. Tapi milih yang ngapain Jagungan, sangkro Yang serambi, karo etikam Yang juru medjit Apendi lah Nah wes, wis, akhirnya ninggal Yang serambi, melebih medjit, etikam memilih yang terbaik itu salah satu dorongan ilmu manfaat. kalau tidak manfaat maka resiko terendah ilmu leka manfaat resiko terendah iku uang sing kedunungan ilmu cenderung milih sing disenengi orang milih sing paling ngapai nggak milih sing disenengi Ya, senajan halal, lucu resiko rendah kok. Nah, jagongan karo tentang budal turu, siap-siap ngobrol kita hajut, nggak peduli apa yang dih, turu, siap-siap hajut, tapi sama nggak senang jagongan nih. Yora tuh, soong jagongan yang nggak norak rasa nih, ini apa apa? tapi itu termasuk ngelmu gak patek manfaat bukti nih gak bisa milih milih jagongan apa milih kan kalau siap tahajud milih jagongan berarti pengertianmu tentang tahajud tidak gak manfaat resiko selalu di duhur lalikusnya Allah bener kalau ilmu gak manfaat salah satu resiko Kapa ate kelingan Allah. Semuncul muncul panggah awake eh, pinter kok lali Allah kala. Oh, sak desa paling pinter aku loh wis eh, mulai. Merga lali Allah akhirnya metu akhlak sing tercela. Metu sombongnya metu takabure, ngoten dak. Nah, resiko yang paling abot lek ilmu manfaati pinter tapi sergap maksiat. Nauzubillah. Nggih. Eh, Pinter tapi sergeh, maksiat. Kiki uangnya tambahane. Uang dituturi batang kok. Gue gak pinter aku, tolak apa nuturi aku, loh mongres. Barney aku kiki, uang aku gak pinter soalnya. Kalau kayak tobat nggak tobat. Koi goblok ngeliat uang pinter kayak aku nah, lah. Akhirnya doctro lek ngelakoni maksiat. Aku bilangin Dalek. Ngehe lah miloniku kulon jenengan nyuwun ilmu manfaat orang kok ilmu singakeh tapi ilmu man? manfaat cuma panjeniu abot ilmu manfaatui mulane terusin duno Allahumma ftahlana hikmatak Allahumma doa Allah iftah muki kresom buka panjenengan lana keduwe kita hikmat ta kae hikmah panjenengan. kenapa itu hikmah niku? ini hikmah niku kuat awak. Hikmah niku salah satunya adalah kemanfaatan yang tidak perlu diikuti prosesnya. Cukup-cukup -cuk manfaatnya teko senajan sama gak melok proses ya kayak ini gitu aku gak usah belok proses ngudek teh ngudek gula terus tuku gelas nyomat kompor gak butuh nusa tak neng hasilnya wis takombi niki jenisnya hikmah mulane soenet tiarani ilmu hikmah ilmu hikmah aku biasanya ngeringkas proses wong aku tuh pengen bareng jalan tur wis ngremot tanduran. Terus jaga tanduran ben rusak. Sabar ngenteni tanduranku sampai uang Anggo lek kayak gek panen, ngono Niku-niku niku urut. Urut jenenge sabab. Wong sing Nekuni ilmu hikmah iku biasane kalau Gusti sholat diparingi pitulung ora usah, usah melok proses. Ora usah melok esok ditandur sore panen zaman kuno suatu akeh mengetahui, Nah lah ini lek bab tanduran, bab ilmu, bab ilmu nggak tuh sampai nih jadi nompo hikmah, berkorau sa repot-repot Mondok suwe, Le, sing mondok suwe kan kiaine lah, Leren bukai kitab, Leren belajar kitab, mo cowtawi Belajar Quran, Hadis. Lihat, ini kia ya ini lah. Samaan kan rausah. Sepokok melok pengajian rutin, moro-moro hasilnya dikandani instan, lah. Kalau niki jenengan melok ngaji dikabarin, gausan duda. Niki panenan, samaan ngarep melok mute cara wong jawa jenenge ngasak, ngerti ngasak. Bibu tahu ngasak, sing jenenge wong ngasak mesti oleh sing mentes, wong bodoh lah gabu kok ti asak, leh, <laughs> wong ngasaknya mesti mila seng men, jenengan ya sekarang mentes ya usah-rausah gula ijo ijazah, macam-macam, muncuk-cukus nyekel sak lembar duno, ini gula, menurut Dawe almarhum Kiai Mustehmer Anggen. Jadi nggak nggak nggak nggak nggak nggak sholat nggak nggak nggak sholat nggak nggak nggak ora mati-mati nggak nggak kata-katanya nggak nggak nggak nggak mati mati nggak nggak Berarti nggak nggak nggak ayat niki nggak nggak nggak niki, kok nggak ucuk nggak nggak nggak nggak nggak dan gelis mati Semoga <tik> <tik> <tik> ini, ini bolak balik Orang suge-suge Berarti saya doang Orang suge <tik> <tik> Ini itu jenenge hikmah Ilmu yang sama Tidak perlu nyari-nyari jauh-jauh Mereka simpulnya di Diwening jenengan kan seharik amal Itu rasa repot Gula-gula seharik amal Dikandani diamal Dikandani diamal dan itu salah satu hekma bisa jadi hekma itu keberuntungan keberuntungan yang saman tidak perlu mengurus sebelumnya Ujuk-ujuk ada keberuntungan Hai hmm. jengan repot-repot perang musuh London musuh Jepang Kayak kiris melak Merdeka, ini jenisnya hekma makoi sebuah keberuntungan yang sama tidak perlu repot menapai prosesnya itu namanya hikmah soalnya diurut nganggo ilmu manfaat sama narkuat Hai yu hikmah jadi bisa jadi hikmah itu munculnya dari pengalaman bukan dari pengajaran Hai karena jenengan ikutan ini mulai mulai Jokowi stani Wisusai apa? Enggak lah. Lek tandur kok mulai ini di no seloso wakil. Enggak bisa ini apa teh? Runtot panen Nah, saking bulak balik eh, akhirnya saman titan. Terus samban duit pedoman lek seloso wakil jual tandur. Enggak saja ini termasuk hikmah. Ning mergo karuh rute akhirnya jadi kepercayaan lah ini gue, sing terus jadi gak benar, Nih terus jadi gak benar. Kudu nimbale ini Allah, ngomongin gue capek yo ngelmu terkakusi Allah kok malah dadet nih sampaian lali terkakusi Allah kasih to manfaat ilmu nih Tapi jangan mau asal usul ini gue hikmah berubah jadi hijab Nah ini gue. Bon, jadi intinya kalau hanya dengan ngaji niki upomo, oh. uang zaman ya besar tuh tua tua, upomo zaman mengira pakai paham kalau keterangannya Pak Yai rasa cile ati, upomo kau paham ngelmu nih mukoh mukoh diparingi kek mai, model, yeah. kek mai kura mesti podo karo ora podo karo urute, sing kalau cek bab duno Dipehe hikmah sing teko bebas utangil, udah aduh banget dah, yeah. tapi ini ku kan jenenge keberuntungan. Kadang-kadang sing diulang bab tauhid, kadang-kadang sing lo ngati bab ta, kadang -kadang sing hati, bab ta lu sakit terlalu sakit. Khusyola nih kulai like maringe hikmah sakar peti. Oke, okay? gak sapa poti paling hikmah kena. Kadangnya wong pudule tali itu rapatnya pasang lo nih mandi. Nah, ini ku ge hikmah. Mau naik uang pukul winter mau cokoran faset tapi nyuwakak mandi ya panjang rompi kayak hekma. Bon. Wan surah alaihina rahmatak. kulon jendengan ngaci nyuwun datang Allah. Wan suran muki bentangkan panjenengan. bentangkan niku tuh gue se bentangan. Kau yang terap niku lah bentangan. Nasaro yang suruh ngelar, gelar, gelar nih guh, pencembar, ngerti ndak? Wan sur mungkin gelar panjenengan, Alainah di atas kita, Loh, berarti lah dibentangkan orang yang gubure. bentang sek dibentangkan, bentangkanlah rahmat takahin rahmat panjenengan. Kita nyuwun datang Allah mungkin mungkin senajan saya ngaji mau ngasak masjid, tapi mungkin rahmatnya Bentangannya sak desa jadi, yang perlu Kakodana enggak ndase tapi yang dibentangkan oleh Pak Ayung, nah Pak Ayung tidak sih yang penting. Nah Pak ini uji dengan bentangan rahmat. Saya Sing dengan bentangan ini mesti melebihi senajan, si ngaji, monggong, sak so, mudah-mudahan rahmatnya menyebar sejak kecamatan. Senajan saya ngaji iki sa pojokan kecamatan, mudah-mudahan barokah hikmahe kalawelasane Allah niku membentang sak kabupaten, membentang sak provinsi, membentang sak negara. Sake terjadi ngoten niku. Atus, niku teng Jawi niku lak digelari Kloso to niku? Nggih, Bu. Niku menika pun buyar pun wangsul. Klosane dijare teng niku napa digulo. Digulo. Tapi upamane niki. Klosa sakmono ambane niku teng isor terop sakmono ambane, upama niku mengki buyar ngaji. Kuabe wis dumule ning kula kalih tiyang kalih sing jagongan teng riku. Napa jagongan niku bokong kula modot sak terop. Lagi mboten ta nggih? Paling ya sok potjoan, Entan mawon. Neng kalau yakin, sing tukang gulung rawan gulung Nge, sing tak lungguwi kira-kira setengah meter, neng rolas meter persegi lo selamat ora kegulung. Nge, sakit terjadi. Enten ceritaane Enten, teri kayak ayam. Terus enten Mbak niku Ini Nyepi Damel Tempat kholwat Tentang kise bengawan furat, niku ku Nah Suatu malam bawali Wali ini Ngeresakannya badai sholat Dalu Lajeng mandap laki ngelanggare lah gampangnya langgar cilik sing tinggi nguslah niku ku mandap ngelanggar terus mandap teng pengawat biasaan niku patang limang undak nonton nambih nyinggol toyo pinggir pengawan abis ini ngotong enten undak-undak kane sing ngajik tinggi mandap ngelapain niku niku bisa nih patang undak limang undak nambih dugi lepen dugi toyo nih, nih. lah kok niki nembe kalih undak mbun nyenggol toya. Daten, iki ana apa ya ora udan ora apa kok kalau mundak Apa dhuwur ya? Nah, terus tengah-tengah batin ngoten iku Gus Salah maringi muka safah. Lagi semuka safah niku kebuka manahe? di pari sakit mireng dialoge malaikat malaikat sing juga kali ini ku gisik lor kalau si gitu lu sahup-sahupan Hai eh. nanti bentuk toh Dunggahnya meneh banyu nih Hai Jomong Sakmono Dunggahnya meneh nyapa toh kak Dunggahnya Anu ini gusy Allah Arap ngepel kota Baghdad Maksudnya dibanjiri kota Baghdad Perkara apa? Ngepel Loh nah, kok dipel kotor? Iya kotor Mereka waktu itu Ini kota Baghdad ini patang atas rondo sing pada sini rondo, patang atas, perencoh-perencoh tapi Bagdad Etan, Bagdad Kulon, Bagdad Tengah, Bagdad Idul, hehehe, Bagdad Wetan, Rondo-Rondo di Ademen di sini Khususnya Allah ngeresak nunggubah kota Bagdad Kota yang kaya ini ulama, yang kaya wali ini Ada orang, dia tetap kromo maksiat sanggong-ngong banjiri ibadat. Sambawal ini gemeter, Pak. Krungu Gusti Allah arep banjir rene gemeter, waduh. Ora doso ora perkara sing apik-apik barang katon dipel iki. Jenenge ngepel ora sing rusuh tok, sing resik barang katon dipel. Niki upama bener ki tentara diku sono telek ngomong-ngomong ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong jadi lagi dilemok-dilemok-dilemok lagi tapi sampai pengen ngersi ini bel kaku ya Hai semua kena tikus bareng pada ratu dipel Hai bawah liriki kati gemeter enggal-enggalan galan wudhu terus minggah tenglanggari melek yang baik kelingan khadisi Rasulullah untuk setengah lipun hadis Dauhakan Menkola La ilaha Illallah Wa maddallah Barang siapa Yang mengucapkan La ilaha illallah Dan Memanjangkan lamnya la ilaha illallah Hai oh. menunggu jenisnya memanjangkan lampu Uyur agar ya Pak Hai ngono mengenai hadisnya <laughs> <You know>? hati sih. <sum> Hai berdua kok ya tahlila di olor olor Orang-orang eh, di olor-olor Ini ada hadisnya Dewi kayu Nabi Sampai mau coleh ilai-ilai Telah amat di ngapuro dusane Kusya Allah Ngapura dosa Patangato sewu Patangato sewu duso. Jadi para sahabat lenek dusane pun telas Patangato sewu dosa pun Di Ngapura sedaya Terusnya muni Geh, <tuh>, dusane bujuni, nenek bujuni gemes muni, berarti dusane telas, dusane keluargane, nenek keluargane gemes doyom pun nguna pun tenge buteng gada duso samon tenge katai, dusane tangga nih, tangga nih telas oleh muni katah, dusane wong sana koro, bage, terus ngama lapik nih kadang-kadang rahmatnya sumerabah tengputi-puti bahwa ini gue kali kan hadis niku terus sholat bar sholat terus macan niku ilah hil ala oh, ngantos masubuh madap meleh badi wudu lagi kesunatane pak gue Wudhu niku kule, budale wudhu mang niatnya jeng tinggi ngamal sunat, niku kule ketekan ngamal wajib, sengar wudhu nih wudhu nih wudhu mele, seng sae, pah memboton, poton opo nih ngamal sunat, keti poni jeng ngan dalu solat a cok lak wudhu dak, eng jeng subuh niku kulek kok wajib kan nih kulek, toh nyetrum wudhu nih beng setrum sunat nah mongkar tinggui sholat wajib berarti kan kudune sing abot, sing seterumnya penuh lah mulane wuduhnya wudu meneh karena wudu wuduh fardun, wudu sing fardu duh pengenlah ini kebijakan kok gontas gantos nih yang terjadi ke ini loh di sore pagian onok rondo patang atau sing zino kusulah kerasuarembanjiriku tambang dat nangin krana wali sing muni la ilaha illallah sampai meh salat subuh iki mau akhirnya, rondo patang atus yang asalin zina iku dadak kelingan Gusti Allah terus do tobat bengi iki. mulane Gusono ora sida banjir merko barokah wali sing pikir lah ilaha illallah sing model ngono Makna nih? Senajan sing ngamala ilaha ilaha igu wong siji neng soal bentangan rahmat wiso sak montonan ini ku ora kok berarti wong hmm. sing maksiat igu ape ora orang wong ya. sing jenenge bentangan iyo ngono woi sing tiupi wong loro neng latar melok kayom kayuman kape ngan ngan niku. Koyo teori Sandra, ngerti, enek ngerti, ngerti, ngerti, komandan ngerti, ngerti, ngerti, juru gudang ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, anakku ngerti, ngerti, Jenis diselamat uh, eh, eh, oh, ya wow. yang diselamatkan oleh anak, eh, kenapa penjahatnya? Anak ini penjahatnya malah selamat. orang kok berarti keselamatan penjahat, wi Barokah yang penjahat, wah, baru rokai kekapi, anka, wawasane, komandan, wawaw. Ketila enak, wong, wong, wong, kok wong, maksiat kok terus wong, wong, wong, maksiat, wong, kia wong, wong, wong, wong, wong, wong, berarti Nah, lagi. tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, Ya tunggu, Jalali, tunggu, Pangeran tunggu, tunggu, sifat tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, menawi jeningan tunggu, tunggu, tunggu, di pikirkan tunggu, tunggu, tunggu, ya, tunggu, tunggu, angen angen Uang budal ngaji aku gak enak rugi nih Oke Jadi senajan Saya se ngaji ini kuang sidi Jadi kan rasa cilek hati Uang pengen nanti tetap moho Welas moho Uang sidi Uang sidi karena uang sidi Mereka mendengarnya pada Kesimpulan nomor kali Uang ngaji ini ku senajan Ora oleh ngelmu Paling ora oleh hikmah, nggak? Okay. Upomokal hikmah. oleh hikmah, ya oleh orang rahman, betul. Jadi Ojok terus cingu alasan, anu iku laniku bentuk, pikiran ini betul nutut. Urungak urungak ngaji depan imuniku rumit, angin, betul paham lah, ngonol lah orang sanggup mundur. Masio menolak Allah kak maringi paham, kok Allah maringi hikmah, tuh pemuka maringi hikmah ngamaringi, Allah rahmat Tapi nyindenengan pun kuatin, pokok uang kok budal yang ngermasjilah ilmu, masya Allah. Dihormati bumi langit cair sini, dihormati malaikat darat malaikat laut, itu hormati uang sing budakat budal, haji. Oh ngerti, mungkin. Tebut di sepelek nih, ngaji Nongongaci. Nopo malek kok tiga rutin, koko nungguin jauh. Ati nih menungso nih lek petang puluh dino rak dicas ngelmu, petang puluh dino rak kambonan hidayah ilmu. Biasanya ati nih gak atos, tegas ya, Si tawani kebenaran itu benda, kaiso nyerep, nah, betul ya, iseh geleng ngaji, lama kok selapan dino, wih meh meh dilungkas petang puluh dino, <tuh> merkikanya nabi, lendawi saya dina ali ngeten ya ali, wahai ali, sobowonge berlangsung dino ini petang puluh dino man madaya ruyaumu arba'ina yauman so, wonge dino ini berlangsung palang puluh dino kok walam yujali sil ulama Orak gelam rewangan nunggu karo ulama bagi saya ramai ngaji petang puluh dino belas ramai ngaji ini gue enak resiko loro Nomor siji kosa kol buhu Artinya atas Rono atas diungke Angel Mengperkoro gesere patok batas sak meter, bahacoan Itu jenis artinya atas Rungu rak Raku rungu Tunggal gede karu mejid Ini ku yora budal yang mejid Ini ku mergoh Salah satu efeknya ati Atas Gampang bendera karokanjane, ikut gak termasuk efek hati. enten sing yang melih wajah selalu ala Wong sing petang puluh dino ramai lo ngaji belas, Iku gampang ke belowok ngelakoni tuso. Iya iya tanah jowo, ulama-ulama tanah jawi, ikut ngetong onok corong, ngetiten-titenan dino ikut selapan dino. 8 tino itu tolong pulau limau tino kak sampai patang pulau naik nah, semayan ngacir rutin sabtu malam setu keleki nah, di tengahnya gampang lah nah itu makanya nah, insya Allah di pagi-pagi tulungan sakit ngalor sakit lampai ngaos ngantos istiqomah amin alhamdulillah amin terima kasih tim mawon tim ku mawon termanfaat